salah seorang wadi yang meyakini buat tahlilan orang mati itu dia bilang sama saya Pak Fahra mana dalilnya kalau Rasulullah itu didahlili andaikan tahlil itu benar berarti nabi itu kan didahlili tujuh hari carikan satu hasil yang mundur nabi bakar umar nabi nabi nanti temi wah masak tersesat aku ingat maksud temenku Bukan Halilin Nabi, Bukan Halilin Nabi Lalu enggak, maksud saya Kamu bisa membuktikan enggak Kalau tablilan terhadap orang mati Itu tradisi para Soal nyatanya orang-orang Peringatan -orang 7 hari kematian Nabi 40 hari, itu, dari Bapak Menyala Nabi Kau lehkan dia, Nabi Dia tanya Satu hadis Tak kan ekstrim, bukan boleh no hadis sih sorry so mati kita so pawongnya mati hukumnya kita so pawongnya mati aku danan paling lucas kok. Dokter pistonnya. Otopindele sing rupo nek. preman masih tidak buyen, da itu masih tidak buyen ndak ndak terbandingenmu. Jadi sekarang kosong-kosong sama-sama dan punya apa? Dan. Terus dia tanya lagi. Lalu kenapa? Lalu alasannya apa melakukan tahlil? Ngumpul matek, ndak. No, kok dikandili. Padahal itu ndak ada hadis. Lalu kenapa ada protes? Wong protes model itu sih. Apa tahu fenomena ini protes Aku fenomena masih protes Wah ya ya berarti kegiatan di bagja kecil ngomong apa berdalil lagi? ya daripada dipaksa, ya sudah saya katakan. Saya tuh berkali-kali melakukan tahajit. kalau Belum mikir agama asal ada kalimat itu Betulnya pasti benar. Karena manusia itu saat mengumumkan tahlilan haram, keadaan beda beda kan? Ombrong ombrong musik itu beda beda kan? Orang itu punya fenomena yang sama. Saya pernah yang ketemu sama orang-orang yang anti tahlil anti tiar saat jarang kamu hukum misire karena mencari hiburan di kuburan boleh pajang nyatining kuburan kenapa kamu tidak lebih menghukum misire orang-orang yang datang ke niklum atau ke bisikuk mereka juga ingin cari hiburan lewat nonton apa bisikuk mereka juga cari hiburan lewat nonton niklum kenapa kamu tidak berani menghukumi mereka wah oh, itu kan hanya makziah enak eh nanti singgida musik mau makziah singgida detekrona kalimatoi kamu musik kamu cik seneng, Cek hobi yang menghukumkan uang yang sedang si sholat niger itu sampai lainnya niger, ngosok niger ya ternyata aku ibu bapak Cek hobi yang wong uang ya kan ya, tidak adil kan kalau sama-sama kain hiburan di guburan dikatakan kusek sementara yang hal yang sama dari hiburan ini klub nih tempat macet waktu dihukumkan apa? paket itu ada kata-kata bersama kita ini enggak boleh ikhtaf juga di sendiri dia akan mengatakan lagi ini umat itu senang dibenarkan unggul sering ketemu anak cucunya ibaratnya masalah itu yang yang dulu mondoknya sama saya itu yang cucu-cucu bersebananya juga yang mondok hitam itu beliau dulu itu ya anti tahlil terhadap orang mati makanya kalau samdan baca provokasi-provokasi ulama wah happy itu cara ngarang jadi di saya itu kan menangi pola Bin Bas Bin Bas itu lama populernya Wahhabji dulu itu kan era sekarang kan Abdul bin Abdul ini itu Bin Bas. kalau ulama Sunni populer saat itu kan Sayyid Muhammad Alawi, kebetulan saya banyak bisa mengakses dua bio itu karena saya banyak berteman dengan santri-santrinya saat Sayyid Muhammad Alawi itu ngarang Mafahim Yajibu Antus paham-paham yang harus diluruskan itu Bin Bas nantinya karangan, maka demi Nya Muhammad sih yang harus diluruskan. Jadi jadi <ganti> jadi beliau ingin meluruskan Mazhab sih dari Muhammad jadi Itu sama dengan periode Mamuzali. Mamuzali itu dulu punya karangan kitab takah butul falasifa. Sesatnya orang falasifa. Kewam yang membela falasifa mengarang sesatnya orang yang menyesatkan falasifa itu nih kan, gitu kan musiman setiap angkatan tuh ada <tuh> <tuh> banget <Bahkan, tuh> itu kan kayak sudah jadi jadi orang jadi tambahun agak polanya juga keren kemarin oh, nak jumpa tambah keren tuh oh, barang keren keren nak urusan uh, iman beriman itu agak bujukan air otak bertarung karena salah, aku yakin, yang anggaplah aku lagi ke solatin Kucingnya Islam loh, Pak. Itu udah Islam. Islam itu kalau itu, kalau gampang-gampang.